halo halo guys welcome back again di channel Queen sini kita akan kembali bermain uh, Olympus ya Olympus dengan bawa modal di 700ribuan guys dan di sini gua uh, memakai betting di 4800 ya di 4800 karena menurut gua di 4800 ini polanya pola kramat lah ya eh pola keramat, betnya bet, bet keramat boy duh Oke langsung aja disini gue gaskin Spin manual ya Spin manual di 30 aja kita cari-cari coba eh uh, apa namanya kita coba cari-cari free Spin ya. kalau misalnya belum ada free Spin yang apa-apa lah kita ngebay aja ya <tuh> Oke okay, kali namanya oke okay konek ya kali namanya konek Manjur. Oke. Mantap. seratus ribu ya. Lumayan. Hmm. Sayangnya tidak konek ya guys ya. Oke okay, kita santai dulu kita santai-santai lagi Oke okay, uh, kita gaser lagi lanjut di 20 Spin ya kita lanjutkan lagi di 20 spin guys oke guys sini gua mainnya di situs gede tujuh ya situs paling gacor paling terpercaya pokoknya guys dan buat kalian yang mau join baru data langsung aja guys kan uh, langsung lihat di pin komen ya oke sini gua membeli spin karena belum dapet anjir susah bener dah saya refresh spin sekarang boy boy tapi oke okay lah ya santuy-santuy aja santuy ya minimal balik modal Uh mantep cincinnya boy ih udah sih profit sih boom meladak 230 lumayan. kita udah balik setengah ya masih ada 10 beteran santuy masih banyak nyawa boy Hmm, apa gue bilang profit boy boy ayolah masih tujuh putaran masih banyak nyawa boy gas lagi eduh calonnya aduh ih sensasional 1.500.000 gila gila gila gila gila nah ini boy gak usah lama-lama pokoknya pas kalian profit langsung aja WD aja jangan ditunda-tunda guys karena bisa jadi kalau misalnya ditunda-tunda eh uh, ntar kesedot lagi gitu guys yuk tembak lagi ah sayang nah, sekali oke disini kita sudah profit 2600 oke segitu aja guys thank you banget buat kalian yang udah nonton see you in the next video ya guys ya